Apa ini? Conti Cancer 1 Oke Oh, ini memecahkan misi kali ya Misi-misi Aduh, gak bisa Inggris lagi Oke okay. Koan ceros Ayah rumah. Ini nih dari tadi saya nggak bisa nyelesaiin ini nih. Cara nih z ketiga x z ketiga x. belum normal. Oke. Gimana gimana? udah dicoba loh, lo Z, segitiga X Z, nice. Z, segitiga X, sama dengan kotak bulat Salah Tunggu tuh, kan? tuh. Huh. Oke okay. Janganlah 3, satu Matiin TV, matiin TV, gimana ini matiin TV Kalauin aku nggak bisa mati. Nasi, kosong, kosong, <tosong> kosong semua kayak dompet saya. Bro, ada yang tahu nggak? kita coba ke apa oh pintu? Oh. main room oke okay, nyalain lampu ini tombol apaan lagi astagfirullah itu tuh gak bisa loh ini look like there is somedering Dere Allah bahasa Inggris men can... ini kodenya Z segitiga X sama dengan kotak bulat tapi bisa men Saya mau ngapain sih di sini? Ini game gimana sih? Oh, parabola oke. Okay. Nah, ini fungsinya Oppo. bedroom, kamar enggak ada oke, gak oh, ada yang hilang eh ini nutupnya PSI Lampu mana lampu Woy ini gelap banget woy Lampu nih, oke nyala Wuh. Banyak laler men Ini gimana mainnya? aduh, udah. Udah, nggak bisa bahasa Inggris? Main game game Inggris begini. Oke, cari yang Oke. Ini bahasa-bahasa yang nggak ada yang bisa. ke kia, lah. Oke, cari di Apa ini? Oke, belaci ada baju, sendok. Oke. Kosong. Kosong. Tutup, tutup. Oke. Uh, oh, ini masak sebetulnya. Oke enggak tapi saya enggak ngerti caranya gimana ini Astagfirullahaladzim oh. kulkas buka kulkas nggak ada rotinya Uh, refreshing, refreshing, apa itu? Uh, minum dulu, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kosong. Astaghfirullahaladzim ketemu TV. Oke satu tadi para bolanya udah saya beli ini. Ini loh ini laptop Zen apa itu segitiga apa itu plus sama dengan kotak bulat sama dengan kotak bulat ulangi Z salah iya di bener tv nya ada samuranya ini ini visi misi gimana lapu gak bisa nyala saya nyari apaan ini main room, oke okay. gunting, mana gunting gimana pak? ini saya butuh ngapain ini? back to menu, no, back, nggak bisa, oke. Okay. ini saya suruh ngapain? Gini nggak bisa. Oke. Okay. Gak ada kosong, kosong, kosong nah ini apa yang mau diambil, oke, okay, terus kita ke apa ini main room oke, okay, kita bikin kue buah nyala-nyala, ini nih, biar kebakaran oke, okay, nyala semua lu mana kue? Sopir Yes X. so ini maksudnya gimana tuh ini di sini ini maya, seru, ngapain saya seru ngapa Apaan? ini saya suruh ngapain itu bisa tuh tuh, tuh tuh terus saya buka laptop kode oh, yang tadi apa anco